Ala inspirasi emas, santri muda, bangsa, tata cara karyamu. TAYAMUM Allah... Akbar... Allah... merupakan ruksah dalam Islam ketika kita ingin bersuci Salah satu sebab diperbolehkannya TAYAMUM adalah Ketika seseorang tidak mampu menggunakan air untuk berwudu Atau ketika tidak mendapatkan air dan dia telah berusaha mencari air untuk berwuduk sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 A'udzubillahimina syaitanirrojim wa'inkuntum marzo'au ala safarin auja'a ahadum minkum minal wa'iti awlamastumun nisa' falam tajidu ma'ah fatayammammu su'idan rayibah dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan perempuan lalu kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik yaitu bersih sabulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu Pertama, membaca basmalah. Kedua, menepukkan tangan ke media tayamum. Ketiga, tiup tangan ketika debu terlalu banyak. Keempat, usapkan ke wajah sekali. Kelima, mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan.